pemburan pasarnya itu pernah kebakaran ya pasar bencolok Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman wuh wow, wuh wow, wow. jadi hari ini kita mau uh, susur jalan <guruh> kita mau ke bencolok ini dari arah jajak ya teman-teman mau lintas jalur soalnya uh, beberapa hari yang lalu itu gini saya sudah banyak ngalasnya, udah banyak ke tempat sekarang gantian lah. Jalur Wetan. Jadi ini kita belok kiri ya. Wih, ada telur. Sor. Wih, bapaknya, monggo bapak. rame Ini belum buka Oke semak jajak teman-teman Kalau sakit kita berbaik ke situ ya. Nah, ini jalur kejitan. Di sini langganan yang namanya cegatan kalau Anda paham. <laughs> Daerah sini tuh nikung gini. Jadi di sini tuh sering terjadi cegatan polisi nyegaknya itu di sini, teman. Jadi kalau kita enggak ready, enggak siap, grogi Ya, auto ditahan. Cuma, kalau lengkap, aman. Kalau enggak, ya ditahan. Tumben ini rame, apa mau konvoy? Ya, sini ada pabrik roti Jordan. Ini pabriknya yang dari Bencolok pindah ke sini ya, gede banget ini. Ya, kita masuk Kota Celuring teman-teman. Ini sudah SD 4 Clurung. Sudah masuk Clurung ini. teman ben ini rame ini hari Selasa ya. Jadi di sini tuh ada Telkom, teman. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika saya nggak punya WiFi di rumah, saya itu sering ke sini upload video YouTube. Bayar 5.000, tapi kalau dulu saya sering bobol WiFi ID. <laughs> Astagfirullahalazim. Wah, ditutup. Oh, enggak. Ini buka, ini jadi di sini tuh. Uh, kita wifi-nya itu di sana ya. Ngapain kita masuk? Kita kan mau, "wah, tutup!" tapi ini, Oh ini tutup". Muncar, nah, untuk pembayaran. Dalihkan ke telekom Jadi, kita wifi-nya itu di sini ya. Upload video dan berbagai macam. Wah, nostalgia kalau saya kesini soalnya dulu itu uploadnya itu ya bisa dilihat sendiri kecepatannya 2016 sampai beberapa tahun saya di situ kalau enggak di depan di jejak depan Katolik itu upload video ada kanal pom bensin pom bensin ini lama banget Sejak saya sekolah di Cloring ya, MTs Cloring ya ini. Lama banget kom ini. Dan terus di sini ada SMP. Ini SMP. SMP 1 Cloring Negeri ya di sini. Dulu saya enggak sekolah di sini teman-teman. Saya -teman. itu dulu sekolahnya di sini. Nah, ini MTsN Banyuwangi. Sekarang ada angka 5-nya ya. Ini juga negeri ini dia pokoknya terus saya uh, uh, naik bus nyegatnya itu di sini di lah uh, ini rumah ini sekarang beda rumahnya berapa tahun padahal jadi kita itu hidup di dunia itu kayak gimana ya singkat banget gitu loh kayak kemarin masih kecil sekarang udah gede ini water park ya jeluring kolam renang kalau belum mandi di situ bisa cuma sekarang tutup ya PPKM Terus ini ada yang namanya patung-patung <tuh> apa ya ini juga lama banget ini sejak kecil saya, Cuma beda sekarang ya nggak seperti dulu udah dibaruhin Warnet kita teman-teman ini tuh di sini tuh ada warnet ya oh sekarang tutup oh bukan masih mana ya Nah ini ini warnet ini wah Warnet lama banget ini sejak saya SMK ini. Ya saya sering download di situ, upload, ngambil video. <laughs> Jadi warnetnya itu uh, nyediain video gitu, video film-film ya, bioskop. Terus kita ke situ copy, ambil pulang gitu doang. SMK ketigaan kuburan ini kuburan ya kuburan cerurik TPU desa cerurik Nah, kita hampir sampai di Bencok Nah ini udah mulai merapat Ini pasti lampu merah ini dia yang namanya Lampu Merah Penjolo kalau kita belok kanan itu ke wisata Pelengkung, Gerajakan Dan banyak lainnya pertigaan lampu merah. Ini masjid. Ini masjid apa ini, kawan? Ini lawam banget loh ini. Sekarang sudah bagus loh. Di jawatan wisata alam cuma masih tutup di situ tadi. Ada hal yang lebih mengerikan di sini, teman-teman. Jadi pasarnya itu pernah kebakaran ya, pasar pencolok Dan sekarang tinggal puing-puing. Ini pasar pencolok teman-teman. Sekarang kayak seperti ini ya kondisinya. Padahal dulu di sini itu ramai banget cuma karena kebakaran. Oke, kita gaskan. bencolok dah iya kayaknya ya ini pokesmas bencolok mana bukan bukan ini masih SD negeri ini SD nya bencolok terus pokesmasnya itu ini nah ini nenek saya pernah dirawat di sini loh tak kasih tahu kalian ya oke mas bencolok gede ini mantap Kantor polisi sekarang pindah ya. Kalau dulu di tikungan tadi, sekarang di sini kantor polisinya. Ini dia kantor polisi Polsek Celuring. Huh. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi ya sekilas info uh, arah dari jejak ke Celuring. Hanya beberapa tahun aja udah berubah loh Tetap semangat, sehat selalu ya Ini kita mau ke Tapan Sari kayaknya Jangan lupa subscribe, like, and comment, share tentunya Dari saya, mohon maaf jika terjadi kesalahan Dan jika saya belum membuat kesalahan Monggo, mari kita membuat kesalahan Oke, see you again next tomorrow, later-later Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh